Akhir ini kau sering berdusta karenanya ku sempat berpikir apakah caramu untuk menghindar? Ku masih tenang saja Mungkin itu hanya terjadi sementara Tapi tiba-tiba Kau minta padaku untuk jauhi dirimu suksesan ada mantan yang menyesal dibalik balik kesuksesan Setahun kemudian Usahaku lancar Dan tiada tandingan Tapi tiba-tiba Kau datang padaku Dan memeluk tubuhku Oh tidak Kesuksesan ada mantan yang menyesal Oh tidak lepaskan, pergilah Di balik kesuksesan